Kalian tau nggak, ada banyak deretan tempat wisata yang terbaik dan menarik untuk dikunjungi di seluruh dunia, loh. Namun, tak sedikit pula orang-orang yang mencari hal-hal anti mainstream, khususnya yang ingin memacu adrenalin. Mereka lebih tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat yang paling berbahaya di dunia, bahkan untuk pergi ke lokasinya pun butuh banyak pertimbangan karena dianggap ekstrim dan cukup berisiko so langsung aja berikut penjelasan mengenai deretan destinasi wisata paling berbahaya dirinya versi teteh Megan hmm seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat like subscribe dan tekan tombol loncengnya ya agar kamu nggak ketinggalan kalau aku upload video baru Running of the bulls Spain Of the bull's Spain adalah festival tahunan San Fermín yang berlangsung di Spanyol yang menarik banyak minat wisatawan untuk menyaksikannya Festival ini terkenal dengan aksi kawanan banteng yang dilepas dan nantinya para peserta festival akan berlari bersama para banteng tersebut Atraksi wisata yang menantang sekaligus berbahaya ini pernah melukai belasan peserta akibat tertancap tanduk dari banteng Bahkan ada yang terinjak-injak oleh banteng loh Yellowstone National Park, Amerika Destinasi ini adalah Taman Nasional tertua Yang berdiri sekitar tahun 1872 Di Amerika Serikat Meski tidak sering Dalam satu tahun tercatat Ada serangan beruang yang melukai pengunjung Di Taman Nasional ini Wah ngeri-ngeri sedap bukan? News, Smyrna Beach, Volusia, Count Florida Tempat ini merupakan pantai yang cukup menarik ratusan peselancar untuk berkunjung. Namun, faktanya semakin banyak orang yang berselancar di pantai tersebut, maka risiko tersandung hiu juga sangat besar. Menurut data laporan pada tahun 2018, pernah terjadi sekitar 16 kali serangan hiu yang mengancam para pengunjung. Waduh, kayak nggak ada pantai lain aja untuk berselancar. Mau gitu selancaran sama hiu. Ih, ngebayangin aja nggak kuat. Devil's Pool, Zambia Tempat wisata yang paling berbahaya di dunia selanjutnya yaitu Devil's Pool yang merupakan kolam renang yang airnya berasal dari Victoria Falls di perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe Apabila ingin merasakan sensasi berenang tidak biasa di Devil's Pool dibolehkan pada pertengahan Agustus hingga pertengahan Januari ya karena selain di bulan itu, kondisi air kolam cukup deras, sehingga sangat berbahaya dan mengancam keselamatan karena risiko hanyut terbawa arus sangat-sangat tinggi. Lanjutnya ada Half Dome, California Half Dome merupakan tebing yang terletak di Taman Nasional Yosemite, California, dari ketinggian sekitar 4.373 kaki dasar lembah. Tebing berbatuan ini, keberadaannya sangat mencolok di Yosemite. Beberapa pendaki dengan adrenalin tinggi ada yang menekan untuk sampai ke puncak. Namun pada tahun 1985, sebuah petir pernah menyambar lima sekawan di puncak granit. Insiden tersebut menewaskan dua orang, serta melukai tiga orang lainnya saat itu yang tengah berada di puncak. Ilarica Volcano Shell Lahar yang adalah gunung berapi yang masih aktif di Kail dan pernah menyemburkan api beserta lahar pada tahun 2017 lalu. Gunung Merapi ini termasuk tempat wisata yang paling berbahaya di dunia. Namun masih menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dikarenakan pendakian ke gunung mengancam keselamatan, pihak pengelola menyediakan jasa sewa helikopter bagi para wisatawan yang ingin merasakan petualangan dengan ekstrem. Gimana guys, apakah kalian tertarik? Itulah deretan destinasi gue, Kalian mau coba apa enggak? Kalau saran aku sih, mending gak usah. Soalnya masih banyak destinasi wisata lain yang menawan, sekaligus aman. Dan jangan lupa buat jaga kesehatan kalian ya, guys. See you!